Apakah emas semakin tertekan secara umum pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound dari sekitar area support. Perhatikan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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1824.13 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1832.79. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212